Kita akan mulai acara di siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Meliana, dosen Fakultas itu Komunikasi yang akan memandu kita untuk dalam pemaparan materi di forum komunikasi. Kemudian saya ucapkan juga selamat siang dan selamat datang kepada teman-teman semua yang hadir di acara forum komunikasi semester ganjil 2021 2022. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk melakukan 4.com. Tuhan berkati Cimeli yang akan membawakan materi 4.com, jaringan internet yang supaya lancar, agar semua informasi dapat tersampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, uh, sebelum kita masuk ke dalam acara uh, forum komunikasinya dan pembahasannya, uh, saya mengundang teman-teman semua untuk untuk uh, menyalakan kamera untuk bersih foto bersama. Teman-teman siapa? Iya mbak. Ya, saya sudah catatkan teman-teman di Classroom kita jadi kalau nanti sampai teman-teman perlu slide yang dari Prodi silahkan akses di Classroom saya sudah pasang kalau ini yang screenshot saya dari uh, catatan yang di Classroom kita juga sudah ada uh, saya sudah pasang teman-teman boleh cek ya ini diceritain dong MBKM nya dong uh... MBKM saya, kalau saya tuh, MBKMnya sebagai tester, sih, tester aplikasi, jadi um, MBKM saya tuh karena saya masuk ke yang perusahaan Glints yang sama kayak Kelvin dan yang lain-lain, jadi kan kita di ke perusahaan lain lagi, nah kalau yang di perusahaan yang sekarang yang di ini saya sebagai tester, um, enggak, gak nyentuh coding sih jadi black box testing gitu. cuma kalau untuk yang dari yang bling sendiri ada mentor. nah itu biasanya setiap minggu saya dikasih challenge gitu Cici jadi kalau untuk sekarang saya lagi ngerja automation untuk testing juga. jadi kurang lebih malam saya terjus. Ya, menarik nggak ini ikut MBKM gitu supaya nanti teman-teman boleh Uh, kalau bilang menarik sih menarik banget ya soalnya ya karena salah satu tujuan saya ke BKM kan buat ini ya, apa uh, ngelihat langsung dunia kerja Jadinya begitu pas masuk ya emang berbeda jauh dengan kuliah sih dunia kuliah yang kita cuma belajar terus kerja tugas gitu kalau apa uh, magang dikasih tugas kalau apa, pakai agile kan jadi setiap pagi yang karyawan-karyawannya pada meeting terus di tugas ke kita-kita yang intern Nah itu jadinya untuk perbedaannya sangat-sangat beda jauh sih Itu kan ya kita materi terus kerja tugas, materi kerja tugas kan Kalau di uh, Magang ini ya uh, dunia kerja, jadi kalau misalnya tugasnya belum, uh, saya kan kok. Jadi kalau misalnya yang untuk hari itu belum beres ya baru saya di kantor sampai agak malam hmm. harus beres. Kalau kuliah kan ya deadline-nya jauh lah, nggak ada yang sehari harus beres kan. Jadi itu, itu yang saya rasanya beda banget sih. Okay. Manajemen waktunya jadi ya. ini ya. Manajemen waktunya jadi harus lebih terplanning lah. Parel, kalau Parel mau cerita? Paling nggak bermirror sih, cikal Aldo Parel ambil yang di mana nih? Kalau kalau aku di, ya kan di, kalau aku di ada nama itu active active tape. sama kayak kita belajar dulu kayak bootcamp, belajar bulan, reset itu nanti ada apa perusahaan partner aktivitasnya gitu yang reach out ke kita gitu pinter pinter itu sudah sih masuk ke gitu udah di sih terus sekarang lagi ngerjain apa, -apa? orang? Kalau sekarang kan saya posisinya front end paling kayak apa udah berdapat sekarang sih belum yang belum yang dalam-dalam banget sih masih kayak yang dari UI UX desain tuh jadi di ada desain-desain yang salah, gitu. Jadi aku kayak menurutin sih setelah CSS. Masih kayak gitu doang sih. Belum yang dalam-dalam banget. Kalau pengalaman, jadi sampai hari ini kira-kira gimana? E, apa namanya menariknya MBKM tuh apa nih kalau buat para? Menariknya ikut MBKM ya jadi tahulah kayak gimana kerja di perusahaan kayak gitu sebagai seorang di apa di industri IT jadi gitu, gitu. jadi punya pengalaman jadi gitu, kayak bayanglah besok kayak terjadi kayak gitu, kerjati, gitu, gitu, gitu. Jadi, harus ngapain kayak gitu harus ngapain nih ya harus kerja kalau <laughs> <tuh> <Halo>, anda <Anto, tuh> mau cerita juga tahu silakan saya apa ya bu kalau saya mengajar sih jadi jadi saya mengajar uh, materi mengenai digital marketing di SMA di Nah, Untuk mengajarkannya sendiri itu, jadi saya uh, itu saya mengajarnya uh, berdua ya bu, sendiri. Terus, jadi setiap kali ngajar itu selalu diawasi oleh guru si di kelas. Oke. Ada yang lagi ya. menarik nggak ya, tuh dari ngajar gitu ya? Oh ada sih. Uh, mungkin. Uh, sedikit jahatnya mungkin dulu itu uh, saya itu agak pemandang sebelum mata pekerjaan guru sih guru. tapi kan saya kasih sendiri jadi guru jadi udah tahu sih kakak jadi guru itu susah oh <laughs> jadi guru susah? bukan <laughs> jadi guru menyenangkan ya? bonusnya <laughs> udah muda loh tahun saya kan yes. <laughs> susah dan menyenangkan <laughs> oh susah <laughs> seperti itu dari Ray, silahkan Ray MC kita hari ini Jadi mengalami kesulitan atau gimana? Jadi ngalamin kolaborasi dengan sekolah ya, mengikuti aturan yang ada di sekolah gitu ya. Ke? Kenyal, gak apa-apa ya. Berarti teman-teman, tapi uh, apa namanya, sudah terjun langsung di lapangan. Nah, Febian, cerita pengalamannya. Capek di industri juga, kan? Iya, cim, ya, ya sama kayak gitu, kayak beda juga dengan yang dikulia, kan. Apalagi kalau... Apa, uh, aku kan juga sendirian kanci jadi, jadi kayak apa-apa ya harus pintar juga berbaur sama orang-orang kerja di ke sana gitu. jadi ya pintar-pintar ambil ambil hati lah gitu, gitu. terus apa uh, ngikut juga jadwal pulangnya kayak kayak menyelesaikan lagi oh, WFO. WFO kak Febianti ya, ya, kalau progresnya saat ini lagi ngerjain apa Feb Masuk ke bagian ini Masuk ke data-datanya Kemarin kan udah bagian hukumnya Kira-kira nanti TA-nya akan Lanjut TA MBKM atau Gimana? Ya sih bakal Sama yang MBKM, Suci Oke, okay. tadi saya yang nanya-nanya Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ya Ini berarti ditunggu sidangnya ini siap maju ustanya ya. Ihsan sama saya mau share enggak temen-temennya supaya mungkin nanti mulai depan sta nya sambil MPKM boleh ini ya share. Atina, ini menyenangkan nggak MPKM? Ihsan gimana guys? Uh, senang ya lumayan lumayan sih lumayan semuanya seru sih Cik, soalnya kita banyak poin-poin juga sih yang kita baca dari MBKM juga Cik jadi lumayan juga sih untuk menghadapi kalau misalnya kita kerja gimana Cik jadi yang saya kaget itu sih, kerjasamanya kuat banget Cik jadi, jadi antara satu pekerja sama yang lain tuh benar bener, -bener foster koordinasi Cik kalau satu misalnya ada kesalahan pasti menuntun ke bawahnya masalah semua Cik jadi itu yang kerasa banget untuk kita lagi MBKM Cik ada pernah, ini nggak, makanya kejadian gimana pas lagi koordinasi? kalau oh, untuk sisi saya sih, aman sih Cik. Mas Ea gimana ya, ya, Mas Ea? Ya, aman sih Cik. Sama sekolah saya tugasnya bareng. Sama tim. Iya, sama Cik Panika sama Josre juga satu tim. Mungkin boleh cerita di timnya gimana? seru enggak gitu ya Lantan, <laughs> yang, yang penting mah publikasinya uh, aja biar nyata berangkat semua okay. ini teman-teman beruntung ya sebenarnya kalau yang zaman dulu kan TA harus benar-benar sendiri pisan kalau sekarang kerja dalam tim malah ini ya yang MBKM malahan mungkin ada sama orang luar ya nggak cuma teman-teman satu kampus ya ya mudah-mudahan teman-teman lancar semuanya nah, tempat tugas akhirnya selesai dengan baik sambil nyiapin tugas akhirnya juga sambil nyiapin ya kalau udah lulus nanti mau mungkin buka usaha atau mau kerja nah, juga sambil disiapkan udah mulai ngelamar-ngelamar gitu ya nyari keluar-keluar baiklah kalau begitu kita akan tutup dulu kelasnya, kan ada yang akan prasidang ya, deg-degannya kan dari kemarin pasti ya. <laughs> saya gimana kita tutup dulu acaranya, tapi yang masih mau di sini kita akan tetap ada di YouTube ini ya.